Halo guys. Selamat datang kembali di channel gue Edo Borneo Workshop. Waktu itu dia minta mengenai workshop tour. Hari ini videonya mengenai uh, tour ke workshop gue. Oke, langsung aja kita mulai dari lantai 2. Ini dia lantai 2. Ini tempat gue menyimpan uh, kayu-kayu gue Tuh, persediaan ana menipis, guys. Belum beli lagi di sana biasanya tumpukan kayu-kayu uh, potongan lembaran-lembaran. Sekarang tinggal sedikit, belum belanja lagi, nanti akan belanja lagi. Oke, sekarang kita naik ke lantai tiga ya guys. Let's go! ah kebetulan workshop gue itu di lantai tiga. Tadi lantai dua penyimpanan... Uh, Perkayuan gue. Nah. Ruangan itu. Ruangan itu tuh. Tuh yang itu. Itu workshop gue. Sekarang kita masuk. Ini jalannya menuju workshop. Kalau dilihat. Iya. Genteng belakangnya. Namanya juga di lantai atas guys. Di sini masih ada penyimpanan tempat penyimpanan barang-barang gue. Tuh. Jalan menuju workshopnya. Workshopnya kayak gitu tuh guys. Set. Set. Uh, ini dia waktu gua Oh ada tulisannya kan, Bernie. Nah, kita mulai dari depan. Depan sini tempat persikuan measurement itu gua beli kenapa banyak banget karena gue pengen tahu mana yang paling siku diantara uh, penggaris siku yang ada di sini. Sampai saat ini guys, gue pegang produknya Kapro. Kapro itu penggaris hikunya oke banget. Ini Kapro. Ini yang ini Kapro. Ini Kapro juga. Yang lebih bagus lagi dia penggaris hikunya yang magnet. Itu gokel. Harganya lumayan guys. Bisa 500 ribuan. Cakep banget itu. Ya. Yeah. Kenapa gue mulai dengan siku-siku? Karena pada saat kita bekerja selalu awalannya harus ada penggaris siku. Bener gak? Jadi pintu masuk gue, penggaris siku. Set. Lalu kita masuk ke, oh di bawah. Di bawah penggaris siku ini, bisa dilihat tuh ada gergaji tangan. Ini gergaji tangan, gergaji tangan, gue gantung-gantung. Kenapa banyak banget? Karena pada dasarnya gergaji tangan itu juga punya apa namanya? Punya uh, spesifikasi untuk gigi yang jarang itu untuk potong kayu yang lebih lebar-lebar kayak gitu guys. Yang giginya rapet-rapet lo mau buat uh, dovetail macem-macem. Di sini ada yang giginya rapet juga nih yang kayak gini rapet tapi ini kurang-kurang oke kurang, kurang oke okay. okay buat dovetail yang buat nostalgia yang paling oke itu gergaji Jepang guys itu oke banget dimana gue letakin gergaji Jepang ada di sebelah sana di dekat pahat nanti ya ini ada beberapa tumpukan kayu bekas potongan sisa potongan lalu begitu masuk lagi ada kompresor guys di sebelahnya tuh ada kompresor tuh kompresor gue buat nail gun sama biasa buat semprot-semprot ya yeah, kan Ini dia nih Untuk harganya Gue coba mengingat aja ya Gue nggak terlalu tahu semuanya harganya Maksudnya bukan terlalu gue lupa Untuk kompresor Kompresor tuh harganya 1,4 apa Terus nailgannya Gue pake ini yang 1,1 dia pakai safety terus di atasnya nih ada tempat obeng-obengan gue bikin aja biar gampang nyarinya biasa paling depan stanley guys nih yang ini buat uh, listrik kelistrikan tetap harus ada gue simpan di sini biar gampang nyarinya jadi kalau mau cari sesuatu obeng gue di mana ya udah pasti di sini begitu lo kehilangan obeng lo lo pasti tahu karena di tempatnya tuh nggak ada Biasanya naruh tempat, naruh alat-alat tuh di tempatnya. Jadi pada saat kita mencari, selalu gampang untuk ditemukannya. Di atasnya, masih tempat kunci-kunci. Lalu atasnya lagi, ini tempat lem, tempat WD, silikon, spray, eh, lem adesif, macam-macam. Ini ada tempat buat gue cuci tangan. Ini buat gue cuci tangan nih, dari Rexco ini buat cuci tangan kalau kena oli, kena apa, nih? gak usah pakai air tinggal tinggal ditaruh di tangan, kayak hand sanitizer nih guys keren juga ini silikon terus ada lem adesif lem semprot yang digantung-gantung apa aja nih kunci-kunci terus ini buat bikin drag ya kan sebelahnya juga masih kunci-kunci Terus ada palu gue masih di situ. Ada sertifikat di situ juga guys, sertifikat dari diwalk. Nah masuk nih ke rak alat-alat. Rak alat-alatnya tuh ada circle, ada planner ada biscuit jointer, ya kan. Abis biscuit jointer ada gerinda, ada router, ada pahat. Di bawahnya ada ada ini meter terus nih bor bor gua ini tempat meternya gua taruhin tempat lagi tatakan biar rada panjangan, motong rada panjangan bisa rata gitu untuk harga-harganya ini kisaran dua jutaan dua jutaan dua setengah lalu sebelahnya ada latte ini mesin latte gua. Ini mesin latte harganya sekitar 2 jutaan kalau salah guys. Gua lupa, mereknya Oscar. Gua pakai Oscar tuh Eh, WiPro, WiPro. Bukan Oscar. WiPro. Ini cukup panjang ya latte-nya. Cuman dia uh, apa namanya? Eh uh, pake pakai yang bisa dibuat ngunci gitu loh, guys. Dia cuma dapat yang ulir-ulir seperti sama sama dis disnya kayak gini ini dia nih dis latte jadi lo taro taro di sini buat apa namanya buat material yang lebih lebar-lebar lo mau pakai nglatih pakainya ini gambarnya goyang-goyang nih om dia bilang gimana nih ya namanya juga tour ya pasti gambarnya goyang-goyang Terus sebelahnya lagi, apa nih? Ini kunci-kunci ini ada tang, ada eh, jepit buaya. Ini gue gantung-gantungin semua, ada kipas angin, ada kuas. Kenapa sih om digantung-gantungin? Biar kelihatan, iya biar kelihatan, biar gampang nyarinya. Karena lo punya perintilan barang-barang seperti ini, pasti lo gunain semuanya, nggak mungkin nggak digunain. Kerja atau tukang atau yang hobi itu pasti akan menggunakan semua alat-alatnya yang dibeli. Gak mungkin enggak, walaupun beli belum dipakai, pasti suatu saat kepake. Beneran deh, gue gak bohong. Terus di bawahnya rak-rak ini lagi, itu di bawah rak-raknya lagi tuh. Gue naruh amplas, naruh eh, material-material mesin tuh ada di situ tuh. Misalnya das, uh, das, das cleannya amplas mesin amplas atau router, trimmer itu gue taruh di sini semua. Jadi satu saat gue mau pakai, gue tinggal ambil di situ. Di situ juga ada solder, Terus ada klem clam kleman. Tuh klem klem gue. Ini F klem. Uh, belum gue taro-taroin, abis kerja terlalu capek jadi ditinggal aja di situ. ini baru sebagian nih guys, baru deretan sini alat-alat yang gue pakai nih, tuh ya, bor, meter, F clamp, wood lathe, tang, obeng, paku tembak, palu, penggaris, sama kompresor. Jadi, letaknya kompresor itu dekat sekali dengan uh, pintu masuk di workshop gue. Karena biasanya kalau gue ngechat, gue tuh keluar keluar workshop. Nah, ini tempat gue ngechat nih. Di sini. Kalau lo mau ngechat, jangan di dalam workshop. Biasain selalu ngechat uh, dengan tempat yang workshop yang terpisah. Kalau nggak, habis semua nih barang-barang lo. Akan kena butiran-butiran cat. Gak apa-apa bang kan bisa dibersihin. Ya gak apa-apa terserah kalau emang lo mau bersihin gak apa-apa juga. Cuman gue saranin kalau mau ngechat di beda ruangannya gitu. Gue belum punya ruangan tertutup untuk ngechat. Oke lanjut nih guys lanjut ke sisi ini pintu masuk sebelah pintu masuk Oke. Di sebelah pintu masuk nih gue ada meja buat ngelas. Tuh, itu mesin las gue. Ini anoda-anodanya ada ada apa? Uh, welding electrode. Welding electrode -nya. Mulai dari ukuran 1,6 yang kecil. Lalu ada yang Ini ukurannya 2.0 nih. Sama yang 2,6. Ini yang gede, yang biasa dipakai. Ini ada tuh topeng lasnya. Itu ada heat gun. Ada heat gun di situ. Gue pakai mejanya, meja stainless. Soalnya kalau dipakai di meja kayu, cepet kebakar, cepat bolong-bolong. cepet nimbulin efek bara. Gitu loh. Berapa harga mesin lasnya? Harga mesin lasnya 900.000. Pakainya apa? Pakainya lakoni guys. Lakoni. Tapi gue pake uh, stang lasnya. Itu gue ganti. pakai American Standard. Bukan pakai yang bawaannya dia. Yang bawaannya kurang bagus kalau menurut gue. Pembakarannya uh, suka mati-mati guys. Buat hobi kayak gua tuh suka kesel kalau kalau gagang ngelas apa kalau lagi ngelas terus tiba-tiba mati terus lo mesti ulang lagi tuh suka lo ketok-ketok gitu kan tak tak tak tak sampai ada percikan-percikannya gitu itu males banget ternyata permasalahannya ada di stanglas makanya gue ganti nih american standard stanglasnya yang bagusan sedikit guys yang paling bagus itu harganya stanglas sampai 500.000 ribu ada bahkan lebih ini stang lasnya harganya 100 ribuan kalau nggak salah 180.000 ribu apa 100 ribu lah guys Nih, semenjak gue pakai ini Ngelasnya jadi enak Ada video-video ngelas -video gue sebelumnya uh, Jadi lebih oke okay gitu ngelasnya Ya kan Terus Sampai sini dulu aja apa guys ya Karena udah 12 menit nih guys Tour workshop Baru satu sisi Uh, menurut kalian gimana? Masih pengen tahu lagi apa enggak, guys? Uh. Nah, ya, yeah. ini masih satu sisi nih, guys. Nih, gue nerangin nih, guys. Tuh, masih segini, mau gue jelasin satu-satu enggak? Apa nanti aja di part 2 ya, guys? Ya, jadi itu dia tadi, guys. Uh, Turut workshop gue yang pertama ada pertanyaan atau tidak gue nggak tahu apa mau dilanjut guys kalau dilanjut lanjut aja kali ya Oke okay lah kita jalan-jalan tetap ya berikutnya di atas mesin las ini ada spring clamp ini gue pakai spring clamp taktik oke okay. ini duratek juga oke okay. Yang oke mah, Stanley nih. Cuman susah, dicarinya susah, lumayan harganya. Uh, selain itu, gue ada helm buat Wood Latte. Ini dia helm gue. Di sampingnya ada kantong ikat pinggang buat uh, apa namanya, buat gesper. Gue ini apron gue nih, apron kulit sintetis. Nah, balik ke sini. Ini alat-alat pengukur. Ini ada pengukur kelembaban kayu. Oke, kita turunin guys ya. Ini ada meteran digital. Gue meteran digital Stanley. Lalu ada alat pengukur Kelembapan kayu. Ini gua pakainya biasanya buat kayu-kayu yang baru datang. Gue pakai ini nih. Ini oke okay juga nih. Boleh, boleh, boleh. Abis itu benar guys, ini harus ditutup-tutupin. Kalau enggak karena bocor. Ini gue pakai uh, dual axis digital protractor. Ini Angle digital angle apa sih di sini dibilangnya pengukur angle digital jadi pengukur angle digital ini ini dia nih guys ini gue pakai yang ini untuk blade blade di table saw gue pakai ini buat pokoknya karena kita kan mainnya sama besi besi ya gue pakai angle digitalnya pakai ini nih ini ini harganya sejuta kok masalah ini perlu banget guys karena setiap alat lo tuh yang belum lo apa namanya, belum lo e, kalibrasi, biasanya suka melenceng melenceng. Nah, cara kalibrasinya salah satunya menggunakan pakai digit apa, angle digital ini nih. Oke, tar lo, nih gue tutup dulu ya guys ya. Ah, nih ada lagi alat pengukur gue macam-macam guys, ini gue pakai ini buat kalibra kalibrasi mesin. ini gue pakai ini ini magnet ada magnetnya. nih tuh ini gua pakai ini. Ah. Oke, okay. baik lagi, tetap eh di sampingnya ada penggaris lagi, kapro lagi. ini buat tuh ini panjang nih guys, 120. 120. Selebar triplek, penggaris kapronya. Ini penggaris yang sering masuk channel gue, ya kan? Lalu, di sini gue juga ada dust cleaner. Ini, ini dust cleaner gue. Gue pake... Gue pake itu. Maximus. Yeah. Maximus tarikannya oke. Uh, apa namanya? Powernya juga oke, ya kan? Lalu ada thicknesser, guys. Thicknesser, dewalt, 30 cm, ya kan? Kalau mau tau harganya, ini kisaran di 11 jutaan. Ini gua suka banget sama ini. Yang pertama, thicknesser gua Fujiyama udah nggak dipakai karena sekarang udah punya dewalt. Karena bagus banget. Potongannya serbuknya kecil-kecil. Cakep deh. Mantep. Oke. Okay. Lanjut. Terus di sebelah sini ada ruangannya kan kelihatan terbuka tuh guys. Gue ada crane. Crane untuk apa? Untuk ngambil barang-barang dari bawah. Atau narik mesin-mesin ke atas. Itu gue pake crane. Crane yang gue pakai Ini... Bisa menang, menahan berat uh, 2 ton. Kenapa dua ton? Yang pertama, gua kan lantai tiga. Jadi kalau lo ngangkat barang, begitu uh, barangnya nyampe ke atas, itu beratnya akan lebih daripada berat dia di bawah, di darat, di tanah. Karena ini lumayan juga tuh guys, gue ke bawahnya tuh agak tinggi. Ya kan? Kenapa nggak pakai yang listrik? Karena yang listrik mahal banget harganya, guys. Jadi gue pakai yang manual. Nggak apa-apa, lama. Tapi uh, powerful. Gokil kan? Tuh. Gua bikin relnya. Ada Stanley tuh di situ. Ya yeah, waterpass gue. Ini gue bikin relnya gocor. gue cor. Gua, cor, gua pakai habim. Pakai coran ke bawah. Lumayan buat ngecornya lo hitung sendiri aja nanti yang penting mesin-mesinnya kan nih oke lanjut habis ini gua ke kontraktor show table show ini mesin favorit gue table show tuh dia tuh table show ini gua beli seharga ini harganya sekarang 9 jutaan guys ini dia di dia tuh sebenarnya ada ada ada blade blade guard nya cuman nggak gue pakai waktu itu dari pertama kali beli nggak gue pakai karena uh, kalibrasinya suka susah jadi gue copot terus begitu beli dapat insert insert untuk dedo blade sama insert untuk blade biasa blade nya ini 12 inci guys 12 in cukup besar ini coba gua putar dulu ya. Kita lihat blade-nya ini. Ini blade-nya kalau dinaikin nih. Itu dia blade-nya, gede banget ya. Mesin ini eh uh, sebenarnya kalau lo punya ini lo udah bisa motong kayak gimana pun ya. Ini buat naikin turunnya terus. Kalau lo mau angle 45 derajat, lo putar yang ini. Terus jangan lupa untuk insert zero nya ini, bikin sendiri. Tetap semua insert zero yang kayak gitu tuh itu bikin sendiri. Karena nggak ada bawaan dari uh, pabrikan tuh nggak ada. Gue sampai bikin tiga buat insert zero table saw biar motongnya presisi. Oke, okay, kita lanjut ke sebelahnya. Di sebelahnya ada Benso. Benso gue uh, ProLine gue beli dari Om Angga. Ini gue beli second. Ini mesin yang gue beli second ini nih. Dia berapa in ya? Pokoknya kalau nggak salah 16 in apa ya? Apa gue lupa lah. Ini harga barunya... 14 juta gue beli dengan harga setengah uh, guys rencananya memang mau gue jual karena kebesaran, bukan kebesaran sih gue mau ganti sama spek yang lebih oke okay lagi sebenernya itu guys, nih ini 16 in ininya udah gue ganti udah dibagusin ini blade, apa namanya roda-roda nya semuanya udah oke waktu gue beli itu harga enam setengah ininya ancur nih uh, guide guide sistemnya itu ancur gue bikinin lagi sampai bagus oke okay. terus di sini ada board duduk terus ada handplan sebelahnya uh, gue pakai apa nih westlake westlake kan. West terus ada handplan kalau handplan udah pasti Bailey. stanley uh, gue punya Handplan Jepang sih, cuman di ada di box. males ngeluarinnya guys. Ini ada kotak-kotak tempat narok uh, skrup. Uh, apa nih namanya? Pocket hole. Ini gue pakai pocket hole. Trimmer. Ini sander. Ah, grinder, grinder. Portable grinder. Gue pakai Ryu. Terus ada mesin amplas, Oscar juga. Ini Dremel nih, gue punya tiga jenis Dremel, ada scroll saw, ada mini Dremel, ada macam-macam ada tiga. Terus klem, klem Irwin, sama uh, sebelah. Sininya ini ada tempat kayu-kayu gue. Ini karena di sini nggak muat jadi gue tempat nyimpan kayunya di bawah. Ini ada apa nih? Uh, apa gerinda? Cut off, cut off. Gue pakai Stanley punya. Sama ada mejanya, Black and Decker. Ini meja kerjanya enak banget. Yang terakhir, guys. Ini juga kesayangan gue nih jointer, Oscar. Ini cakep banget. Ini harganya 9 jutaan guys. Gue beli yang berapa in dia? Pokoknya yang panjang, dia tuh ada... Uh, gue lupa ukurannya, tapi gue beli yang panjang. Yang lebih panjang dari ini ada di bawah, di atasnya dia satu, ada. Bedanya apa? Bedanya tatakan, tatakan ininya dia lebih tinggi. Gitu. In-inannya gue lupa Terus ada lagi di sini. Ini pipe clamp gue Tadi gue lupa jelasin Ada pipe clamp Pipe clamp 2 meter setengah Pipe clamp eh, 1,6 Ini pipe clamp 1,6 Lalu ada pipe clamp Ini pipe clamp 100 Kalau nggak salah Lalu ada lagi pipe clamp. Ini 80 pipe clamp 80. Macam-macam. Gitu guys. Oh iya. Yang terakhir di sini ada bench face Stanley juga. Ini keren. Bench vise sama dovetail jig. Wah, ini dovetail jig ini dari Oscar guys, tuh, cakep nih. Yang pengen tahu uh, gimana cara pakainya, itu ada juga. Gua udah upload videonya tentang gua bikin uh, half dovetail atau ekor burung. Orang-orang biasanya bilang ekor burung. tuh dia tuh. Gua nggak bisa jelasin satu-satu guys, karena banyak banget. Ini gua udah ngos-ngosan. Dan aduh udah panjang banget nih Udah guys ya capek guys gue mau minum dulu ke bawah kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys yang kali ini videonya kerja capek ngejelasin doang ya yeah. terima kasih guys thank you atas waktunya terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe kasih like kasih komen kasih gue masukan ya yeah. oke okay. thank you kita ketemu lagi di next video jangan pernah bantu berkreasi sana kalian juga sendirian bye bye